telah memudahkan kita untuk duduk bersama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal tersebut adalah suatu tanda kebaikan terhadap seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yafaqihhu fiddin din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan terhadapnya sebuah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya sebuah pemahaman terkait dengan agama ini. Alhamdulillah pada pertemuan yang pertama kita telah masuk tentang atau kita telah masuk pada sebuah kitab yang berjudul Kitabut Thaharah, kitab tentang bersuci. Dan Allah Ta'ala asyaukani telah memberikan kepada kita sebuah ilmu bahwa air itu memiliki dua sifat siapa yang bisa sebutkan dua sifat tersebut Albi Rifqi dari air ketika bercampur dengan air tersebut apa Rifki? ketika bercampur apa sesuatu yang najis Iya. ketika sesuatu yang najis tersebut jatuh ke dalam air membuat air tersebut berubah salah satu dari tiga hal apa tiga hal tersebut warna, bau dan rasa maka akan mengharuskan air itu keluar dari dua sifatnya, tidak lagi suci, tidak lagi boleh untuk diminum, dan tidak lagi apa mensucikan, yaitu tidak lagi di, boleh dipakai untuk berwudhu ataupun mandi. Dan ada suatu zat atau air tersebut berjumlah 100 liter, hatta alfa litrin hingga air tersebut ketika berjumlah 1000 liter. La yuhamu lahu bin najasa, tidak boleh dihukumi bahawa air tersebut adalah air najis hingga berubah warnanya atau apanya? baunya atau rasanya. Iya, atau rasanya. Tapi berubah atau berubah? Tidak berubah. Terjatuh bangkai di air yang berada di danau tersebut tidak merubah warna ataupun rasa ataupun warna. Maka boleh bagi seorang untuk berwudu atau meminum air di danau tersebut yang telah jatuh padanya apa Bangkai sapi. Ya. Makanya sapi tariki. Ataupun antum masukkan 10 misalnya 20 ekor sapi. Ya. Bangkai sapi tidak akan mungkin apa? Menjadikan lautan tersebut menjadi najis. Tapi di sekitar sapi tersebut. airnya apa? Tidak boleh digunakan. Tidak boleh digunakan. Iya. Kita apa? Mengambil air tersebut. Yang jauh dari. Bangkai tersebut. Wal biharu wal anharul kabirah. Dan sungai yang luas. Sungai yang luas. Ketika ada orang. Misalnya yang kencing di sungai. Mandi di sungai. Bong air di sungai. Apakah sungai tersebut najis karenanya? Jawabannya apa? Tidak. Karena kenapa? Itu air yang sangat banyak. Air yang sangat banyak. Demikian pula kata penulis. Adapun air yang sedikit. Perhatikan air yang sedikit. Atau air sumur. Air sumur. Maka air yang seperti ini, misalnya ada air danau tapi danau kecil, danau kecil atau sumur, ketika jatuh padanya sesuatu yang najis seperti satu kampung di situ semua buang air, maka danau itu akan menjadi najis karenanya, dan kaidahnya seluruh air sumur itu boleh di... Minum boleh dipakai bersuci kecuali satu sumur. Kecuali satu sumur. Ada yang bisa sebutkan? Jadi seluruh sumur boleh dipakai minum, boleh dipakai mandi dan berwudu. Kecuali satu sumur di muka bumi ini. Tidak boleh. Ya itu sumur apa? Sumurnya kaum. Kaum samud. Kaum samud. Ya. Kaum yang diutus padanya Nabi, Nabi siapa? Nabi Solih. Di suatu hari, Rasulullah bersama para sahabatnya, melalui tempat tersebut, tempatnya kaum samud, di tabuk, di suatu tempat namanya apa? tabuk. Ketika para sahabat berlalu di tempat tersebut, para sahabat kebiasaannya ketika dapat sumur pasti apa? Mengambil air. Untuk apa? Persiapan perjalanan selanjutnya. Maka ketika itu para sahabat mengambil menimba air yang dimana dulu kaum samud itu tinggal. Kemudian membuat adonan roti. Ketika Rasulullah SAW melihat perilaku para sahabat maka kata Rasulullah Rasulullah perintahkan SAW untuk ditumpahkan segala air yang telah diambil dari sumur. Qom Samud Dan seluruh Adonan roti yang telah dibuat Oleh para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w Untuk dibuang dan dijadikan apa Makanan onta Kecuali satu sumur yang berada di tempat tersebut Yaitu sebuah sumur di mana onta Nabi Salih itu minum Rasulullah apa? Mengecualikan satu sumur tersebut Jadi seluruh sumur yang berada di Tempat Tinggalnya kaum semut di suatu tempat yang namanya Tabuk tidak boleh seorang apa mengambilnya minum atau bersuci. Kemudian yang kata penulis, iya, jadi itu kaidahnya seluruh air sumur boleh dipakai bersuci, termasuk sumur di mana, sumur di samping rumah. Kemudian kata penulis, wama fokal kul latain wama dunahuma. Dan tidak ada bedanya antara air yang berjumlah dua kullah dan air yang ukurannya itu di bawah dua kullah. Sekarang kata penulis, kita ingin tahu apa itu kullah. Ya, penulis akan menerang, manakan? menerangkan kepada kita. Kata penulis, Annal ma'u yan yusubi taghoyyuri ahadi awsafih salasa. Bahwasanya air itu menjadi najis. Dengan berubahnya salah satu dari tiga sifatnya. إِذَا خَوْلَ تَطْهُ النَّجَاسَ سَوَأُنْ كَانَ فَوْقَ الْقُلَّتَيْنَ أَوْ دُونَ الْقُلَّتَيْنَ Entah air tersebut. Jumlahnya di atas dua kullah atau di bawah dua kullah. Ini kullah. Ha, nanti akan disebutkan oleh penulis apa itu kullah. Wa ikhtalafa al-ulama'u fi tahdidil kullatain dan para ulama berselisih dalam menentukan berapakah jumlah air ketika mencapai dua kullah, berapa liter, berapa kilo, gram. Kama ja'a fi hadisi Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana yang telah datang dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia ibnu Umar anhuma, anhumah. Iza kanal ma'u kullatain. Lam yahminil khobat. Kata Rasulullah. Jikalau air itu. Telah mencapai dua kullah. Dua berapa? Dua kullah. Lam yahminil khobat. Maka air tersebut tidak akan membawa. Sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis. Kata penulis. Kata penulis indah ahli ilmi, annahu Yang diinginkan dari hadis tadi, di sisi para ulama, bahwa air itu ketika kadarnya telah mencapai dua kullah. Apa itu dua kullah? Jadi kullah adalah suatu tempat bejana orang Arab. Bejana apa? bejaranya orang Arab. Kata penulis Tasa'u Ma'an Kasi'ra. Dua kula itu menampung banyak air. Berapa dua kula? Dua kula sama dengan 204 kilogram. 204 kilogram. Berapa liter? Kalau 204 kilogram. Abu Kasha? berapa liter itu kalau dah ratus kilo 104 kilogram ya jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika air itu jumlahnya 200 4 kg maka air tersebut tidak membawa najis maksudnya apa Air yang berjumlah dengan dua kula. Yaitu sama dengan 204 kg Ketika jatuh najis di dalamnya. Maka air tersebut tidak mudah menjadi najis. Karena apa? Karena banyaknya. Dan banyaknya itu bisa mencegah dirinya dari apa? Dari pengaruh najis. Dari hadis ini kata penulis. Yang dibawakan oleh penulis. Jikalau air tersebut berjumlah dua kula. Sama dengan 204 kg. Maka tidak membawa najis. Pemahaman dari hadis ini. Kalau air tersebut. Lebih sedikit. Dari dua kullah. Dua kula berapa tadi? 204 kg. Misalnya airnya 200 kg. Ketika terjatuh najis. Maka air tersebut menjadi najis. Walaupun tidak berubah. Warnanya, rasanya ataupun Baunya, karena kata Rasulullah Ketika air tersebut Berjumlah dua kula Sebanyak 204 kilogram Maka tidak membawa najis Apa pemahaman hadis ini Kalau air tersebut jumlahnya Dibawa dari dua pula Maka ketika air itu Dikenah atau dimasuki Oleh sesuatu yang najis Maka air itu menjadi najis Walaupun tidak merubah warnanya baunya dan rasanya. Tapi pemahaman ini bertentangan dengan teks lafaz hadis yang lain. Kata Rasulullah, "Innal ma'a lam yanjus. Innal ma'a lam yunajisu. atau lam lam syai'un." Bahwasanya air itu tidak ada yang membuatnya najis. Kata para ulama Hadis ini menerangkan bahwasanya semua air tidak akan dipengaruhi oleh sesuatu yang najis selama tidak berubah warnanya ataupun rasanya ataupun warnanya. Sementara lebih didahulukan lafaz hadis daripada pemahaman. Kata penulis, "Wa laisa al-ma'na annahu la yatanajjasu abadan." Dan bukanlah makna hadis bahwasanya air yang telah berjumlah 204 kilogram tidak akan mungkin menjadi najis selamanya. Innamal maksudu annahu layatanajjasu bisur'ah. Tapi yang diinginkan bahwa air yang telah berjumlah 204 kilogram tidak menjadi najis dengan cepat. Berbeda dengan air yang sedikit. Misalnya airnya cuma 5 kg 5 kg Ketika dikena atau disentuh oleh sesuatu yang najis. Misalnya kencing. Maka air tersebut akan lebih cepat berubah menjadi air yang najis. Daripada air yang berjumlah dua kullah. Kemudian kata penulis. Wa mutaharikin wasakinin. Dan air yang diam ataupun air yang mengalir, air yang mengalir ataupun air yang diam. Bagaimana hukumnya air yang mengalir atau air yang diam? Kata penulis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, لا يبلن أحدكم فيما إدّامي الذي لا يجري ثم يقتسفه tidak boleh salah seorang dari kalian Itu kencing di dalam air yang diam Ini larangan dari Rasulullah <tuh> Air yang tidak mengalir Kemudian dia mandi di dalam air tersebut Di dalam hadis ini Rasulullah melarang Seorang Muslim untuk kencing di air yang tidak mengalir Kemudian mandi juga. Ibnu Hazm mengatakan Rasulullah saw melarang kencing secara langsung. Tapi kalau seandainya orang mengambil botol kemudian kencing dan menumpahkannya itu boleh. Karena kenapa? Tidak langsung? Tidak langsung apa? Kencing di situ. Ya, saking terakhirnya mazhabnya. Saking gulahirnya mengambil apa? Karena karena surah Layyaul Anha dukum filma idaim. Tidak boleh bagi salah seorang dari kalian untuk kencing di air yang diam, layyjiri yang tidak mengalir. Sumayat tasilfihi. Kemudian mandi di air tersebut. Dua larangan dari nabi. Yang pertama tidak boleh kencing. Yang kedua tidak boleh apa? Mandi. Tidak boleh mandi. Ia. Ya. Tapi kata Ibnul Hazm itu larangan ketika langsung. Ketika langsung orang kencing di situ, tapi kalau mengambil tempat-tempat kencing di situ dan menempakannya, boleh karena kata Rasulullah SAW, jangan kalian kencing di air tersebut. berarti boleh menumpahkan air kencing, kan beda? Iya, iya itu. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, nahaan yubalu filma irrokit. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk kencing di air yang diam, di air yang diam. Seperti apa? Kolam renang. Coba angkat tangan yang pernah kencing di kolam renang. <laughs> Itu boleh tidak boleh? Iya, Rasulullah melarang. Haram hukumnya ya, haram. Iya. Tidak boleh bagi seorang muslim Ber, mencuburkan diri di dalam kolam renang, kemudian apa, kencing di situ. Makanya, para petugas kolam renang menyediakan apa, toilet. Karena mereka apa paham akan ini sini. Iya, kita berbaik sangka. Karena apa, sebelum seorang beramal pasti harus ber, berilmu. Harus berilmu. Kemudian kata penulis, Fathaya dulu ala anahi anil bauli filma isakin hadis yang tadi menunjukkan bahawa larangan untuk seorang Muslim buang air kecil di air yang diam. Apa sebabnya? Kenapa Rasulullah melarang? Apakah ketika seorang kencing atau buang air di kolam renang langsung kolam renang itu najis? Apa sebabnya? Wasabu fidarika anil ma asakin Alladhi la yajri Yatanajasu Sari'an Dan sebab dari larangan Bahawa air yang diam Yang tidak mengalir Itu Cepat untuk menjadi najis Cepat untuk menjadi najis Kenapa? Karena tidak mengalir Tidak mengalir Wa laisa maqsudu Annahu idha asobatuhun najasa Minal bawli <tul> Sorah najisan mubasyarah dan bukan maksud dari hadis tadi bahwa Rasulullah melarang seorang kencing atau mandi di air yang diam bukan maksudnya ketika air itu ditimpa oleh kencing atau selainnya dari hal-hal yang najis air yang diam tersebut langsung berubah menjadi najis iya bukan itu maksudnya tapi maksudnya apa air yang diam itu lebih cepat menjadi najis daripada air yang mengalir. Itu maksudnya. Kenapa Rasulullah melarang? Karena air yang diam apa? Cepat menjadi najis. Dan bukan maksudnya, ketika seorang kencing atau buang air kecil, ataupun buang air besar di air yang diam, air itu langsung menjadi najis. Kemudian kata penulis, amal mutaharik falayan jus Adapun air yang mengalir seperti air sungai. Air apa lagi? Air apa yang lagi yang mengalir? Air apa? Air galon mengalir ya. Air, air sungai dan se sejenisnya. Falayan juz. Maka tidak tidak apa? Tidak najis. Seperti air sungai. Boleh seorang kencing di situ? Boleh seorang bongar besar di situ? Jawabannya apa? Dibolehkan. Kenapa? Karena air tersebut adalah air yang mengalir. Jadi Rasulullah melarang seorang kencing di air yang diam seperti kolam renang. Perhatikan ya. Karena apa? Yang pertama, air tersebut bisa dibuat menjadi najis. Kalau najis seperti masih bisa orang mandi-mandi di situ Fuzan? Masih bisa. Tidak bisa. Iya. Mas orang mau mandi di air yang najis. Iya, maka Rasulullah melarang. Rasulullah melarang hal tersebut. Karena kenapa? ketika seorang kencing atau buang air kecil, buang air besar di air yang diam seperti kolam renang itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap saudara se-muslim ya tidak, kita berkhianat kepada saudara kita yang akan datang di kolam renang Iya, dengan apa? dengan kita buang air kecil, ini buang air kecil bagaimana kalau buang air besar ya lebih berkhianat lagi ya Iya, itu tidak boleh ya Kemudian kata penulis, Undis wa musta'milin wa ghairu wa musta'malin wa ghairi musta'manin dan tidak ada bedanya antara air yang telah dipakai dan air yang belum dipakai. Apa itu air yang dipakai? Misalnya ada seorang yang berwudu. Ada seorang yang berwudu. Kemudian tersisa dari air wudunya air. Misalnya Naufal berwudu. Ditaruh di bawahnya ember. Air sisa wuduhnya ini namanya air musta'mal. Air yang telah dipakai. Apa hukumnya air tersebut? Apakah boleh untuk dipakai lagi berwuduh? Atau dipakai mandi? Sama misalnya ada orang yang mandi. Iya. Kemudian sisa mandinya itu air apa? Air musta'mal. Apakah boleh dipakai untuk berwuduh? Atau untuk mandi kembali? Kata penulis. An-Nalmaa Yakuno Tohiran Mutohiran, bawasanya air itu suci dan mensucikan. Sawaunka Namimastahmalahul Insan, awalamya Stabilhu. Entah air tersebut air yang telah dipakai oleh manusia atau air yang belum dipakai. Jadi air yang telah dipakai oleh manusia, sisa air itu masih apa? Masih suci. Boleh Sofyan untuk meminum atau atau berwudu dengannya. Berwudu dengannya. Illa perhatikan. Kecuali. Iza taghoyarat. Awsafuhu bin najasa. Kecuali. Air yang telah dipakai tersebut. Telah berubah. Sifatnya. Karena apa? Karena najis. Misalnya. Ya. Ada orang yang mandi. Kemudian. Tersisa airnya. Karena mungkin tidak ada jalur keluarnya air. Sehingga apa? Tersisa. Apakah boleh dipakai untuk mandi? Kita lihat. Apakah berubah warnanya? Dengan sesuatu yang najis. Kalau tidak berubah, maka seorang boleh untuk memakainya. Fal'isanu iza sta'amala ma'an wa tatahharu bihi wa min athari hadal ma'i fil inai fa akhar Jikalau seorang manusia memakai air dan bersuci dengan air tersebut, wabakiyamin ahadihil asar dan tersisa dari air ini sisa-sisanya, maka kata penulis fajaa akhor. Maka orang kedua datang, dia tidak tahu bahwasanya air di ember ini telah dipakai. فَيَجُّزُّلَهُ أَنْ يَتَوَضَّعُ Maka boleh untuk bersuci. Berwudu dengan air tersebut. وَلَا دَلِيلَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمَأَ الْمُسْتَعْمَلِ سَوَرَ لَا يَسُلُّهُ لِتَّهَارَةِ Dan tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahawa air yang telah dipakai telah menjadi air yang tidak boleh dipakai untuk bersuci. Jadi tidak ada satupun dalil dari Rasulullah SAW yang menjelaskan, ketika air tersebut telah dipakai, air itu tidak boleh dipakai lagi untuk bersuci. Walaupun ada sebahagian para ulama yang berpendapat tidak boleh. Apa dalilnya? Rasulullah SAW pernah mandi bersama para sebahagian istrinya dari satu bejana, dari satu bejana. Dan diketahui ya, kalau orang mandi dari satu bejana bagaimana? Ya, pasti ada air yang masuk ke bejana tersebut kembali. Seandainya najis, maka Rasulullah tidak akan memakai air itu lagi. Tidak akan memakai air itu lagi. Kemudian ada hadis yang dirawatkan oleh Alimam Al-Bukhari. Beliau mengatakan An-Nasuhabata radiyallahu ta'ala anhum kanu yatawadda'una min inahin wahidin jami'an. Bahwasanya para sahabat mereka berwudu dari satu bejana dengan apa? Dengan bersama-sama. Demikian pula hadis yang lain. Bahwasanya para sahabat berwudu dari satu bejana, sementara jumlah mereka berjumlah 80 orang lebih. Otomatis apa? Airnya, air bekas. Air yang sudah dipakai. Dan para sahabat masih bersuci dengannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa air yang telah dipakai itu air yang suci. Kemudian masalah yang terakhir pembahasan yang terakhir mahukmul mahu mahukmul mae ida tagyir rihu, atau tagyir ta'mhu, atau tagyir launuhu biqiyir najasatim. Apa hukum air yang berubah warnanya? berubah rasanya ataupun baunya dengan sesuatu yang bukan najis. Dengan sesuatu yang bukan najis. Aljawabu la yazalu ohiran. Jawabannya bahwasanya air tersebut senantiasa suci. Li anna tagayyurah lam yakun bina jasatin. Karena perubahan yang terjadi Bukan kerana sesuatu yang najis. Contohnya, khalaatul ma'u shay'an min al-hibri fatakoiyarol laun. Sebuah air tercampur dengan tinta. Ya, tercampur dengan tinta. Fatakoiyarol laun. Maka air tersebut berubah warnanya. Berubah warnanya kerana apa? Kerana masuk tinta yang bercampur dengannya. Aukholatul maah, sayun minas sabun. Atau air tersebut bercampur dengan sabun. Fatagoyyirul laun, maka akan merubah apa? Warnanya. Auma ashbahadali atau apa yang semisal dengan hal tersebut. Pamisluhada yugoyyirul maah dan hal-hal yang seperti ini akan merubah air. Walakin nahulamnya fatagoyyir binajah akan tetapi air tersebut tidak berubah karena apa? Karena sesuatu yang najis. Falayazalul mau tahiran, maka air tersebut senantiasa suci. Walakin akan tetapi idhasalbahul ism. Akan tetapi ketika sesuatu yang suci tersebut bercampur dengan air salbahul ism dan mencabut Nama air tersebut sudah tidak, tidak dinamakan lagi air, tapi dinamakan teh, kopi ataupun apa, saraba dan yang semisalnya. Walam yasur ismu humaan dan bukan lagi namanya air. Falayasihu tato hurubihi maka tidak boleh seorang bersuci dengan air tersebut. Tapi boleh apa? Boleh apa? Boleh meminumnya. Ya, karena air tersebut suci, namun tidak mensucikan. Kemudian, pembahasan selanjutnya, yaitu tentang air yang diperselisihkan oleh para ulama. Di antaranya adalah air zam-zam. Air zam-zam. Apa hukumnya bersuci dengan air zam zam? Kata para ulama, maun zam zam, maun tohir. Air zam zam adalah air yang suci, yajuzu istimaluhu boleh untuk digunakan. Fi raf'il hadas untuk mengangkat hadas, yaitu untuk mandi janabah, janab, wa izala an najasa dan boleh dipakai untuk menghilangkan najis. Seorang boleh untuk apa namanya? boleh memakai air zamzam -zam untuk apa? untuk membersihkan najis, seperti dia beristinja dengan air zamzam. -zam. Kata penulis wa huwa ma wa huwa min dan air zamzam -zam adalah air zamzam -zam yang termasuk dari air yang paling mulia. Apa dalilnya? Bahwasanya air zam-zam adalah air yang termulia. Dalilnya bahwasanya Ketika laylatul mi'raj. Ketika Rasulullah s.a.w. akan diangkat ke langit. Dada beliau apa di? Dibelah oleh malaikat siapa? Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Dan dada beliau. Atau hati beliau disuci, dicuci dengan apa? Dicuci dengan air zam-zam. Hal tersebut menunjukkan bahawa air zam-zam adalah air yang mulia. Berbeda dengan sebahagian para ulama yang mereka mengatakan tidak boleh untuk bersuci dengan air zam-zam. Karena kemuliaan yang dimilikinya. Ya. Sebagian ulama juga mengatakan air yang telah dipakai tidak boleh untuk digunakan. Apa alasannya? Abu Hanifah mengatakan, "Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berwudu, bahwasanya dosa-dosa seseorang yang berwudu akan gugur dengan apa? Dengan berjatuhannya air. Jadi, air yang sudah dipakai berwudu itu air yang sudah bercampur dengan dosa, maka tidak boleh berwudu." Ini kata. Abu Hanifah dan pengikutnya. Dan pendapat ini pendapat yang tidak benar. Karena kenapa? Dosa itu adalah sesuatu yang manawiyah. Sementara air sesuatu yang hissiah. Yang dapat dijangkau oleh panca indera. Kemudian diantara air yang boleh juga dipakai. Adalah air yang sudah dikenal oleh matahari. Ya. Dikena matahari. Misalnya ada air yang berada di ember. Kemudian dikenal oleh terik matahari. Apakah air yang telah dikenal oleh terik matahari boleh dipakai? Jawabannya apa? Pendapat yang benar bahasanya apa? Boleh. Demikian pula air yang mendidih, air yang telah dimasak. Iya, air yang telah dimasak. Apakah boleh dipakai untuk bersuci? Jawaban-jawabannya adalah itu dibolehkan, dan banyak lagi yang terjadi perselisihan seperti air laut, air-air yang lain. Itu terjadi perselisihan akan kebolehannya berwudu dengannya atau mandi dengannya. Saya kira sampai di sini. Subhanahu wa bihamdik. wa ta'ala wa anta wa wa wa ta'ala warahmatullahi wabarakatuh